assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita langsung aja ya ke cara mengatasi break pada handphone Samsung ya dan untuk langkah pertama kalian silahkan install frp hijackor ya frp hijackor dan untuk password juga sudah saya sertakan di filenya nya silahkan kalian ekstrak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 sambungkan handphone ke laptop ya dalam posisi menyala ya dengan tampilan adbrikt ya atau reboot adbrikt biarkan seperti itu lalu sambungan ke laptop silahkan kalian scan untuk potnya ya terbaca atau tidak lalu di sini kita pilih tipe nya ya di sini kasus sobek ini adalah pada handphone Samsung J200G ya. kasus awal salah eksekusi FRP ya, mengakibatkan hard seperti ini Lalu sudah terpilih lalu pilih yang bawah seperti ini ya. Scan dulu pastikan lalu klik bagian sini ya. Kita langsung klik di bagian sini biarkan beberapa detik. Lalu handphone akan restart seperti ini ya. Dan ini tandanya habis sudah selesai